Nah, ini pengalaman pribadiku yang aku alami saat ini I think privilege is when um, some people have some things and other people don't have things Kamu punya orang tua yang kaya ya? Makanya kamu bisa begini ini Hey, yo! Kembali lagi bersama aku di channel Ahmad Fr. Nah, kalian pasti ya bahan banget ya Karena aku udah cara bakal upload pada aku udah janji bakal upload setiap minggu Ya tapi kalian bisa lihat sendiri suaraku agak terdengar beda ya Ya ini karena rutinitas sehari-hari yang bisa membuat kesehatan kalian berubah Ataupun mood kalian berubah Ya seperti itulah kehidupan Kita ribadi aja yang penting aku bisa berkonten ria bersama kalian Untuk kalian tentunya aku buat video ini Nah ini beda lagi dari yang video-video seluruhnya karena Semakin kesini aku mulai ingin berbagi opi ini guys Sedikit-sedikit lah kita sharing tentang kehidupan ataupun ya pengalaman pribadi ya Nah ini pengalaman pribadiku yang aku alami saat ini Nah mungkin bisa kalian ambil manfaatnya ataupun ya sekedar buat intermesu lah Atau informasi belakang untuk menemani kalian sebelum tidur atau ya sambil ngopi di rumah nyantai chill time Bersama teman-teman atau Ya sendirian enjoy sempat lah ya bolehlah lah Yang penting kalian enjoy dan Selamat menonton video ini Privilege Apa itu privilege? Dari kalian semua yang suka bermain media sosial Pasti tau lah privilege itu apa Ya aku kasih lah menurut aku pribadi privilege itu adalah sesuatu hal yang mungkin kalian punya tapi orang lain nggak punya. I think privilege is when um, some people have some things and other people don't have things. Itu privilege. Kalian punya sesuatu hal atau punya apapun, entah itu alat, entah itu sifat, entah itu wajah kalian, apapun itu yang orang lain nggak punya. Yang punya itu kalian aja, guys untuk menggambarkan semua itu secara simpel ya. Aku punya rekomendasi video dari Pushfit Video, aku tonton di YouTube. Untuk kita selanjutnya kita langsung ya, cek is Aku punya sedikit cerita guys. soal ini aku pernah ditanyain orang ya, "Kamu punya orang tua yang kaya ya?" makanya kamu bisa punya ini enak kamu punya device punya penunjang yang bisa mendukung kamu buat ngelakuin ini semua lalu ada yang bilang enak kamu udah tinggi udah putih terus udah ganteng lagi mungkin itu anugerah buat kamu untuk melakukan ini dan kamu bisa sampai diri ini pernah gak kalian punya Momen seperti itu juga Boleh share di komen komentar Dan gimana menurut kalian Apakah itu baik atau buruk Dan apa imbasnya buat kalian Boleh share lah di komen komentar Dan mungkin bisa tadi masukkan Buat kita semua yang nonton video ini Dan kan bisa sharing-sharing juga Tentang pengalaman seperti kalian Mungkin ada yang lebih parah Atau lebih bagus dari yang aku tadi ucapkan Kita lanjut ke topik selanjutnya Awal ceritanya nih ada sebuah kelas yang dikasih challenge dari gurunya guys khusus buat muridnya beberapa orang ini ada tiga baris yang pada satu paling depan baris dua tengah dan baris tiga itu yang paling belakang guys mereka dikasih masing-masing kertas yang sama lalu disuruh untuk melempar ke tempat sampah yang ada di depannya guys jadi kertasnya itu dibentuk seperti pola. Lalu kita harus tepat pada sasaran Di satu tempat sampah Yang ada di depan kelasnya Tapi ingat Tidak boleh ada yang pindah tempat Dari duduknya masing-masing loh ya Nah Alhasilnya dari sini nih Banyak banget Murid-murid yang protes Atau yang ingin pindah tempat Lebih depan Atau ingin pindah tempat yang lebih kompatibel untuk Memasukkan ke tempat sampahnya tadi Tapi sayangnya Aturan yang dibuat tetap harus dipatuhi dong ya jadi singkat cerita challenge ini tetap berjalan dengan lancar masing-masing yang diberi kertas tadi dilemparkan secara bergantian dari depan ke belakang dan alhasil yang paling depan pasti masuk dong karena jaraknya dekat ya dan yang paling belakang atau yang tengah itu ada yang masuk dan ada yang kurang beruntung banget yang bagian palang sendiri pasti gak masuk Nah dari sini secara tidak langsung Si Boost Fit Video ini Udah membuat perumpamaan Jika kalian ada di tempat duduk yang paling depan Itu adalah privilege Dan posisi tempat duduknya itu adalah privilege Lalu kertas atau bola kertas tadi Adalah bentuk buat peluang kalian Untuk mencapai goals Dan goalsnya adalah si tempat sapa tadi Posisinya sama semuanya Goals hanya satu, sama kan yang membedakan adalah posisi kalian, yaitu Privilege. Tentunya yang paling terdepan adalah pemenangnya. Begitulah Privilege bekerja. Video dari Buzzfeed Video sangat brilliant banget menurutku. Keren karyanya. Oke, okay? dari karyanya mereka, hambung lagi ke pertanyaan yang aku pertama kali tadi ngomongin. Ada yang menanyakan ke aku, apakah aku anak orang kaya? Atau apakah aku ya tiba-tiba lahir langsung Rujul bisa seperti kayak gini sekarang Yang bisa kalian lihat, tonton sekarang Sangat mustahil banget hmm, Itu absurd banget Karena semua yang kalian bisa lihat sekarang Itu adalah hasil dari kerja keras begadang apapun belajar terus banyak tanya Junggir Bali coba ulang lagi salah aku lagi berapa beberapa hal sekaligus contohnya di samping aku kerja sepulang kerja aku melakukan hal yang belum aku pernah lakukan aku mencoba hal baru yang itu nggak pernah ditayangkan di sini itu di belakang layar guys so Buat kalian yang mikir Aku sekarang ini seperti ini Hasil yang seperti jentikan jari kayak gini Itu bullshit banget Gak bisa kayak gitu Semua orang pasti butuh berusaha guys Seperti contoh aku punya video ini guys Yang mungkin kalian bisa hmm, Biruin dua kali Karena anak ini Sangat punya keinginan banget untuk maju tapi ya itu privilege-nya masih kurang guys dia nggak punya privilege dan tapi semangatnya sangat tinggi cek serigala ya, rencana pertama beli truk dulu Nah, habis itu wisata ke tempat semua tempat. Akhirnya aku bikin, semisal channel YouTube. Nanti aku bikin cinematic, cinematic, cinematic, uh. cinematic, dari atas gitu. malamnya kita cinematic, cinematic, cinematic, cinematic, siang gitu cinematic, oh. <laughs> gimana? masihkah kalian meragukan soal privilege? Yep. Privilege itu, menurut aku penting banget sih untuk diperhatikan atau untuk kalian pertimbangkan ya Kalian perlu ketahui juga privilege kalian itu apa Sesimpel kalian punya waktu luang, itu privilege juga, sumpah Ketika kalian udah kerja, apalagi kerja yang full time, kalian nggak bisa ngelakuin hal-hal yang di luar pekerjaan kalian Itu privilege banget, menurut aku karena aku juga ngalamin sekarang untuk saat ini karena aku juga cara online itu kenapa? karena kerjaku full time sekarang gak bisa di apa ya gak bisa di manage buat aku setelah ini ngelakuin ini setelah itu ngelakuin ini gak bisa jadi harus full time disitu gak bisa di kakak sesuai aku jadi alhasil ya seperti ini kalian bisa lihat Aku jajajaran konten kan seperti sehari-hari sebelumnya. Nah seperti itulah fungsinya privilege guys. Untuk dari itu dari pengalamanku ini kalian bisa ambil untuk saat ini yang kalian punya waktu luang setidaknya satu jam dua jam kalian bisa lakukan hal-hal yang mungkin kalian belum pernah lakukan kan bisa coba. Lalu kalian bisa lakuin hal-hal yang mungkin menurut kalian itu menyenangkan. Boleh kalian lakuin go ahead. Jangan nunggu-nunggu sampai hari libur Kelamaan nanti Lupa mau melakuin apa Ya kan? Dan ada juga yang mungkin meremehkan ya soal privilege Ah privilege itu ah, Apa sih gak penting Yang penting itu usaha Usaha, usaha terus sampai sukses Ya, sukses apa Sukses itu kan ada tarafnya ya Ringkatannya lah Atau mentargetkannya seberapa kalian cepat Untuk mencapai titik goals yang kalian inginkan Tapi, makanya itu, privilege itu perlu Contoh ginilah sederhananya Jika kalian gak punya orang dalam Untuk bekerja di kota besar Kalau kalian gak punya orang dalam Susah guys masuknya Mungkin kalian yang belum bekerja, atau masih sedang bersekolah saat ini, kalian gak pernah merasakan sulitnya cari pekerjaan Tapi, nanti setelah kalian setelah lulus, kalian pasti akan merasakan bagaimana sulitnya persaingan di dunia kerja Gak hanya soal ijazah aja yang dipertimbangkan tapi soal orang dalam juga sangat penting guys Dan, masih banyak lagi contohnya seperti ini, ini Nah mungkin kenal beliau-beliau ini, banyak lagi lah jen yang lain yang punya privilege Kalian lihat di layar lebar seperti sampai sekarang dia eksis di sosial media dimanapun Dia membuat ini langsung viral, bedak mempunyai penghasilan yang banyak, miliaran rupiah Gak kaget semuanya itu karena privilege maksudnya adalah aku ini ingin menggugah kalian buat bangunlah jangan terlalu menggebu-gebu atau bereksplitasi tinggi kalian mau jadi miliarder ataupun boleh jadi miliarder tapi yang terukur guys punya mimpi yang terukur yang bisa kalian capai ya seenggaknya satu hari setelah ini kalian mau ngapain kan, nyapa apa itu, nah nanti ditinggati lagi, ditinggati lagi, ya seperti itulah dulu aku juga ingin dia ya, punya apa-apa pun lah dan aku make it simple aja punya posternya dulu seperti ini nih contohnya aku tambah-tambah ini adalah ya mungkin sedikit banyaknya bisa memotivasi lah buat keinginan agar terwujud, kita punya posternya dulu aja kita pandangi dulu setiap saat, apalagi suatu saat nanti bisa terwujud mungkin karena kita membayangkan dulu andai-andai dulu tapi nggak terlalu baper lah jangan terlalu baper lah, pokoknya punya mimpi boleh tapi jangan terlalu baper dan harus ada tingkatannya itu sih menurutku mungkin kalian bisa tambahin di kolom komentar aku juga open buat kalian dan aku nggak pernah disclaimer buat aku yang benar sendiri atau Konten aku ini yang paling benar, aku nggak pernah kayak gitu Jadi kalian bisa tambahkan semua komentar kalian di bawah ya Aku tunggu Dan jangan-jangan sampai kelewatan untuk kedepannya Episode-episode terbaru dari aku Ya mungkin simpel-simpel aja ya Karena kali ini aku nggak punya waktu yang seperti sebelum sebelumnya Jadi mohon maaf banget untuk editannya yang sederhana Tapi yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian tentunya ya Terima kasih yang sudah nonton sampai saat ini di detik ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, klik tombol like ya. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Jika emang menurut kalian baik, oke. Okay? See you next video.